Halo sahabatku Selamat datang di channel EP Project Kali ini saya akan berbagi 13 ciri khas wanita bernafsu tinggi Tentukan pilihan anda sebelum menikah Tipe wanita seperti ini Banyak diimpikan oleh para lelaki Demi menjaga keharmonisan Sebuah rumah tangga Serta menjaga kehangatan Hubungan suami istri Setiap lelaki yang telah menikah sudah tentu selalu menginginkan istri yang mencintai dan menyayanginya. Sebelum kamu melangkah terlalu jauh, ada baiknya kamu mengetahui ciri khas wanita bernafsu tinggi ini melalui gambaran pengalaman teman-teman dari channel kami. Ayo! Mari kita lihat apa saja yang menjadikan ciri khas wanita bernafsu tinggi yang akan dibahas di channel ini. Yang pertama wanita yang ditumbuhi bulu halus di tangannya atau lengan wanita yang ditumbuhi bulu halus di tangannya ini menandakan bahwa libidonya sangat tinggi karena dipengaruhi oleh hormon tertentu yang kedua suhu tangan yang sedikit dingin suhu tangan wanita lebih dingin dari suhu tangan lelaki dan akan lebih dingin lagi apabila wanita tersebut bersalaman langsung dengan lelaki yang dia cintai. Yang akan menjadi pilihannya di sini kamu harus jeli dan lebih berhati-hati dalam menilainya. Yang ketiga, bentuk tubuh agak membungkuk. Bentuk tubuh agak membungkuk ini akan terlihat sangat jelas saat wanita berjalan ke arah Anda. Tataplah bahu kiri dan kanannya saat dia sedang menuju ke arah Anda, maka pasti akan terlihat sangat jelas dan yang harus Anda ingat. Ciri bentuk tubuh agak membungkuk ini tidak berlaku bagi wanita pencak silat dan yang serupa. Yang keempat, memiliki kumis halus dan tipis. Nah, memiliki kumis halus dan tipis. Ingat ya, halus dan tipis, bukan tebal dan lebat seperti lelaki pada umumnya. Ini menandakan si wanita memiliki hormon yang lebih tinggi dari wanita pada umumnya, karena pertumbuhan bulu atau kumis dipengaruhi langsung oleh hormon lelaki yang ada pada tubuhnya. Ciri ini tidak sulit untuk dilihat ya. Kelima Sifat yang agresif Biasanya wanita seperti ini akan mengarahkan tema pembicaraan ke hal-hal yang romantis dan agak sedikit nakal, tapi ingat, Jangan sampai Anda salah paham dalam menilai wanita yang seperti ini. Yang keenam, sering melamun dan diam. Saat Anda menceritakan sesuatu hal kepadanya, dia akan terlihat diam dan seakan-akan mendengarkan cerita Anda dengan sepenuhnya dan bingung untuk menjawabnya. Itu karena dia tidak fokus dengan cerita Anda, dia hanya fokus pada wajah Anda, yang mungkin menurut dia lumayan ganteng. Tetapi saat Anda bertanya padanya tentang apa yang baru saja Anda ceritakan, dia pasti akan tersentak kaget. Yang ketujuh, bentuk dadanya sedikit gagah atau berisi. Sebenarnya, ciri ini tidak perlu dibahas, karena ini sudah menjadi rahasia umum dan memang benar. Ini termasuk ciri yang paling akurat. Yang kedelapan, wanita bernafas seperti atlet renang. Nah, ciri ini agak sedikit sulit untuk dilihat, tetapi, jika Anda sering melihat olahraga renang, pastinya hal ini tidak akan sulit untuk Anda kenali. Hal nafas sangat mempengaruhi jumlah oksigen di dalam tubuh, makin besar volume oksigen yang masuk, maka makin sehat metabolisme tubuh tersebut. Yang kesembilan, Ditumbuhi bulu halus tepat di atas jidat. Bulu halus di atas jidat menandakan wanita ini memiliki libido dan gairah yang besar. Anda bisa melihatnya saat wanita mengangkat rambut depannya atau saat wanita sedang mengikat rambutnya. Kesepuluh, kulit bersih dan terawat. Kulit tidak mesti harus putih ataupun hitam, tapi yang terpenting bersih dan terawat. Ini juga merupakan tanda yang kuat, karena wanita seperti ini biasanya melakukan perawatan rutin agar dapat mencuri perhatian Anda dengan terlihat cantik di depan Anda. ke Kesebelas, tidak memilih dalam selera makan. Nah, wanita seperti ini tidak memilih-milih dalam hal makanan, dia menyukai hampir semua jenis makanan. Yang kedua belas, Alis agak tebal dan sedikit gelap. Hal ini juga karena pengaruh hormon, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan sangat mudah untuk mengenalinya. Nah, yang terakhir. Sering menatap tajam. Sering menatap tajam di sini maksudnya bukan pada saat wanita sedang emosi ataupun marah, tetapi lihatlah saat wanita menatap Anda. Tatap bola matanya Apabila bola matanya menatap langsung ke arah bola mata Anda dengan tajam saat Anda sedang bersamanya, inilah yang dimaksud ciri-ciri sering menatap tajam. Nah, itulah 13 ciri-ciri kas wanita bernafsu tinggi. Mudah-mudahan dapat membantu Anda dalam memilih pasangan hidup. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like and subscribe IP Channel. Sampai jumpa lagi.